Kabar kabarin kali ini hari Minggu waktunya cuci karpet karena banyak pesanan yang ingin karpetnya dicuci bersih ala laundry rumahan ala laundry rumahan ini berjalan sangat efektif rapi harum dan bersih. Daripada bengong, gak ada kerjaan, maka hari ini saya mencuci karpet biar bersih, segera dijemur hingga kering. Namun sayang, cuaca di daerah Cirebon, Jawa Barat saat ini turun hujan, paginya cerah panas habis duhur dan menjelang asar akan turun hujan ya, seperti sekarang ini pagi cuacanya panas ya kita lanjutkan pencuciannya dalam pencucian karpet ini pertama-tama disabun telah disabun bersih, maka disemprot air kompresor sampai busa-busa sabunnya itu hilang dari karpet. Kalau tidak ada, hilang dan ada sisa, kemudian dibiarkan terus dijemur, maka akan menimbulkan efek yang bau pada karpet setelah kering maka dianjurkan sabun yang menempel di karpet agar disemprot dengan bersih dan tidak tersisa lagi biar karpet ini setelah kering tidak menimbulkan agak yang bau penyemprotan pun cukup lama ya guys karena Menghilangkan sabun-sabun, menghilangkan bulu, menghilangkan kuman-kuman yang ada di karpet tersebut, bagian depan, bagian dalam, dan bagian luar pun tidak luput dari penyemprotan. Terus bertahap, kami bertahap. Setiap step kita butuh kesabaran, ketelitian dan kecerdikan agar tidak tertinggal satupun sisa sabun yang menempel di karpet tersebut. Ya, kita mari kita lanjutkan simak terus sampai selesai ya guys. Jangan lupa subscribe, like dan komentar di bawahnya.